Pada kondisi diabetes melitus, kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi, komplikasi, etiologi, dan nutrisi. Dan pada saat ini juga kita membahas sekali empat jenis diabetes melitus, dimana ada diabetes melitus tipe 1, 2, diabetes e, ketoacidosis, dan gestasional. Oke, okay. di dalam sistem pencernaan, dimana makanan yang kita makan itu akan masuk ke dalam lambung, dan lambung itu akan dipecah e, menjadi yang bentuk yang lebih sederhana dalam hal ini, karbohidrat dipecah oleh enzim pepsin nah, makanan ini akan dilanjutkan ke usus halus dimana dalam usus halus ini ada tiga enzim yang e, bekerja bersamaan, yaitu laktase, maltase, dan sukrase pada karbohidrat nah, karbohidrat ini sendiri, dimana makanan, di, makanan yang setelah diserap sisanya akan dibuang Nah penyerapan gula atau karbohidrat Dimana dalam usus halus Terdapat fili Dan uh, kelompok karbohidrat dan protein Akan masuk ke kapiler darah Dan lemak akan masuk ke laktial Dimana kedua-dua hal ini akan masuk ke dalam hati Dan di metabolisme awal Di dalam hati Nah di, uh, setelah selanjutnya Dimana gula tadi atau karbohidrat diangkut melalui pembuluh darah Dalam hal ini adalah gokosa darah Nah, glukosa darah ini sendiri dalam keadaan diabetes melitus di mana seharusnya yang namanya glukosa dimasukkan ke dalam sel dengan bantuan pankreas. Nah, sel ini pankreas akan menghasilkan namanya itu hormon insulin pada sel beta dan reaksi hormon insulin ini sendiri adalah mengangkut glukosa dari pembuluh darah menuju ke sel. Nah selanjutnya akan diglikolisis Dalam sel dan akan membentuk Energi atau ATP sehingga kita Sehari-harinya itu bisa bergerak Nah pankreas juga menghasilkan yang namanya Hormon glukagon pada saat Hormon glukagon ini sendiri Bekerja kebalikan dari hormon Insulin yaitu Memindah da glukosa Dari sel menuju ke pembuluh darah Sehingga ketika glukosa Pada sel itu sendiri habis Nah akan ke kurangan yang namanya glukosa dan proses glikolisis tidak akan terbentuk tidak akan dipenuhi dan tentu saja kita tidak bisa menghasilkan energi nah rincian pada hormon insulin ini sendiri dimana hormon uh, pankreas ini menghasilkan hormon insulin sel beta dan insulin ini sendiri merupakan reseptor untuk transporter glukosa, dia akan mengirimkan sinyal kepada glukosa transporter ini sehingga glukosa transporter ini menempatkan diri untuk membentuk celah supaya glukosa pada pembuluh darah ini bisa masuk ke dalam sel Jika glukosa masuk ke dalam sel ini sudah dilakukan, maka dapat diubah menjadi energi melalui metabolisme glikolisis. Bagaimana akan glukagon? Glukagon ini melibatkan hati, di mana pankreas akan menghasilkan hormon glukagon pada sel alfanya dan glukagon ini akan dikirim ke dalam hati dan hati akan membentuk reseptor juga tapi reseptor ini berbeda memberikan sinyal kepada transporter glukosa dan tentunya transporter glukosa pada glukagon tidak sama dengan transporter glukosa pada insulin tadi nah glukagon ini dimana transporternya akan membentuk celah lagi untuk mengeluarkan glukosa-glukosa dalam sel menuju luar sel sehingga Gliko, uh, glukosa ini sehingga dalam glikogen hati yang tadinya disimpan itu akan membentuk glukosa melalui proses gluconeogenesis dan akan disuplai ke pembuluh darah nah pada epidemiologinya sendiri diabetes melitus memiliki uh, epidemiologi lebih banyak yaitu tipe 2 sebanyak 90% orang diabetes dan tipe 1 sisanya nah pada umumnya pada umumnya orang yang terkena diabetes di uh, di dunia itu sendiri adalah 10%. Jadi 10% penduduk dunia itu mengalami diabetes. Nah, pada diabetes melitus tipe 1 di mana uh, pankreas ini tidak menghasilkan insulin sama sekali. Sehingga glukosa pada pembuluh darah tidak dapat dimasukkan ke dalam sel. Nah, ketika kita makan, kan nih, makan karbohidrat banyak-banyak Nah, karbohidrat ini akan menumpuk dalam pembuluh darah dan tidak bisa digunakan oleh tubuh Penumpukan glukosa ini biasa kita sebut dengan hyperglycemia Atau tingginya kadar gula dalam darah Nah, ee, terjadinya diabetes melitus di PS1 ini sendiri gimana sel beta pankreas tadi itu diserang oleh sel Nih Sel T ini menyerang sel-sel beta pankreas Padahal sel T ini sendiri adalah sel yang membunuh kuman dalam sel Bayangkan, sel yang uh, baik ternyata uh, membunuh sel pada beta pankreas Sehingga insulin itu tidak terproduksi Gitu. Nah, sel pada pankreas ini mengalami uh, kematian Sehingga tidak ada yang namanya produksi hormon insulin ini yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 1 Nah, insulin ini pada sel T kita bisa cegah melalui self-tolerant atau toleransi sendiri. Nah, self toleran ini fungsinya untuk mencegah supaya sel T ini tidak menyerang namanya sel beta pankreas Tetapi hal ini bertentangan dengan yang namanya uh, genetika Jadi, banyak sekali sistem genetika yang abnormal itu bertentangan dengan sel tolerans. Jadi dia menghambat kerjanya sel toleransi sehingga sel T tetap saja menyerang pada sel beta pankreas. Nah, genetika yang abnormal ini meningkatkan sistem antigen leukocyte manusia oleh gen HLA ya, berkromosom ke-6. Selanjutnya pada diabetes melitus tipe 1, kehancuran sel pada beta pankreas tadi terjadi sejak awal kehidupan bayangkan. Lalu sel beta pankreas biasanya 90% hancur sel beta sebelum uh, munculnya gejala. Jadi 90% sudah hancur. Sel beta pankreasnya sudah mati. Baru muncul uh, baru muncul gejalanya. Lalu apa gejala pada diabetes mellitus tipe 1? Yang pertama sering merasa lapar, polipagia Lalu sering merasa kencing, poliuria. Banyak glukosa dalam urin atau glukuria dan sering merasa haus polidipsia nah, Diabetes melitus tipe 1 dimana hormon insulin tidak terbentuk dia akan uh, uh, menggunakan lemak lemak dan protein untuk mendapatkan energi jadi lemak dan protein ini di metabolisme menjadi energi sehingga pengganti untuk karbohidrat kita tetap bergerak gitu. karena kalau bergerak, eh, kalau kita nggak menghasilkan energi sama sekali, maka itu akan sangat berbahaya dalam hal ini penurunan berbadan terjadi, sehingga terasa merasa sangat lapar jadi yang tadi, yang polifagia polifagia terjadi ketika lemak dan protein ini digunakan terus menerus, padahal dalam konteksnya, lemak ini digunakan untuk membran sel jadi dia pembentuk membran sel dan juga protein itu untuk pembangun. Tapi dialihfungsikan, makanya berat badan jadi turun. Selanjutnya, ketika glukosa dalam pembuluh darah itu disaring ke ginjal karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel, maka dia harus dibuang. Dibuang ke dalam urin. Satu-satu pembuangan diabetes mellitus tipe 1 adalah melalui urin. Nah, urin dalam uh, saringannya ini dimana mana hiperglikemia itu adalah racun dalam tubuh. Nah, satu saluran pembuangan glukosa ini melalui urin sehingga banyak glukosa dalam urin atau glukouria. Lalu air akan mengikuti glukosa yang terbuang melalui urin sehingga sering kencing atau poliurea. E, sering kencing atau poliurea sendiri, kekurangan cairan dalam tubuh. Jadi sel-sel itu akan mem, e, membuang cairannya keluar e, menuju ke darah gitu. Cairan sel itu akan di alihkan ke darah supaya untuk membuang si glikemianya ini Jika banyak butuh kita mengalami dehidrasi dan sehingga tubuh kita butuh lebih banyak cairan dengan cara haus atau biasa sering uh, haus polidipsia. diabetes mellitus tipe 1 kerjanya dimana hormon insulin ini tidak terbentuk kita bisa melakukan intervensi dengan cara suntik insulin jadi dengan kesele untuk insulin, insulin ini bisa uh, ada dalam pembuluh darah dan bisa mengangkut uh, si glukosa ini menuju ke sel Nah, lalu nutrisi untuk diabetes melitus tipe 1 Karena dia tidak bisa menghasilkan insulin, maka kita harus yang pertama batasi konsumsi glukosa atau gula atau karbohidrat Supaya tidak ada penumpukan glukosa dalam pembuluh darah Selanjutnya adalah diet rendah karbohidrat, dan dia tinggi protein dan lemak untuk menggantikan energi dari karbohidrat nah, lalu kita berlanjut dengan diabetes mellitus tipe 2 ini insulin tetap diproduksi, tapi glukosa transporter tidak menerima sinyal apapun nah, pankreas menghasilkan insulin, tapi ini tidak ada uh, menghasilkan sinyal dalam reseptornya jadi Reseptor insulin ini tidak menghasilkan uh, sinyal kepada transporter glukosa Sehingga transporter glukosa tetap saja di dalam sel, tidak mengambil alih Nah, glukosa pada pembuluh darah tidak akan masuk ke dalam sel karena tidak ada transporter glukosanya uh, Hal ini biasa disebut dengan resistensi insulin Nah, resistensi insulin ini sendiri dimana dipengaruhi oleh faktor obesitas, kurang aktivitas fisik, dan darah tinggi Salah satu contoh adalah obesitas, di mana selemak ini akan melepaskan asam lemak bebas atau proses adipokinase dan menyebabkan inflamasi atau peradangan dan hal ini berhubungan dengan resistensi insulin Dalam resistensi insulin sendiri, risiko terjadi diabetes melitus tipe 2 pada genetika keluarga sangat berperan Hal ini dimaksud dengan faktor genetika Tetapi, dalam faktor genetika Sampai sekarang belum ada penelitian-penelitian yang sempurna untuk meneliti tentang uh, genetika diabetes melitus sehingga butuh lebih banyak penelitian pada faktor genetika. Nah, bagaimana sih terjadinya diabetes melitus tipe 2 ini? Yang pertama, ketika glukosa uh, dalam darah itu tinggi, itu harus dikirim glukosa ini harus segera dikirim ke dalam sel dan hanya dibantu insulin kadar glukosa darah yang tinggi maka produksi insulin juga harus tinggi normalnya begitu nah ketika pankreas ini bekerja dia akan uh, glukosanya terlalu tinggi dia akan mengalami hiperplasia dan hypertrophy nah hiperplasia dan hypertrophy ini adalah pembengkakan sel atau penjumlahan penambahan jumlah sel dalam sel beta pankreas ini sehingga terjadi produksi insulin secara terus-menerus. Hal ini juga menghasilkan amilin. Amilin itu adalah zat yang bisa menstimulus insulin supaya banyak terproduksi. Dalam konteks ini, karena penumbukan amilin terlalu banyak, maka kelelahan pada beta pangkreas ini terjadi, sehingga ada yang namanya disfungsi atau terjadi hipoplasia dan hipotropi. Kebalikan dari... Uh, kerja pankreas. Dalam hal ini terjadilah uh, kematian sel beta pankreas. Oke. Okay. Ketika uh, ketika sel beta pankreas ini sudah mati, maka hormon insulin tentu saja tidak bisa terproduksi. Nah, pada diabetes mellitus tipe 2 ini memiliki gejala klinis dimana sama dengan tipe 1, dia sering uh, sering merasa lapar, sering kencing. Banyak glukosa dalam urin dan sering merasa haus Diabetes mellitus tipe 2 Karena tidak dapat mensimulus glukosa transporter pada membran sel Maka hal ini tidak bisa dilakukan dengan cara intervensi suntik insulin Ketika kita melakukan intervensi ins suntik insulin Maka glukosa ini tetap saja tidak akan masuk Dalam hal ini Intervensi ini tidak bisa dilakukan. Cara untuk um, mengatasi pada diabetes melitus tipe 2 adalah dengan cara batasi konsumsi gula, karbohidrat, dan diet rendah karbohidrat dan diet protein tinggi untuk menggantikan energi dari karbohidrat. Nah, dalam hal ini juga tinggi kadar uh, glikemia itu sama dengan hiposmolar. Hiposmolar itu sendiri adalah dimana tubuh kita itu akan mengeluarkan sel-sel tubuh kita itu akan mengeluarkan cairan secara terus-menerus terus-menerus sehingga ini dalam keadaan dehidrasi maka butuh banyak minum air putih. Pada diabetes gestasional ini adalah diabetes pada wanita hamil. Namanya itu adalah diabetes gestasional. Nah, pada eh, biasanya terjadi pada usia kehamilan 6 9 bulan. Hal ini uh, terjadi karena kelelahan pankreas produksi insulin yang cukup uh, Disebabkan oleh faktor hormon kehamilan yang berpengaruhi produksi insulin Jadi hormon ini memproduksi, uh, mempengaruhi produksi insulin Sehingga glukosa darah lebih tinggi daripada produksi insulin Maka terjadi yang namanya penumpukan glukosa dalam pembuluh darah Nah, pankreas yang tadinya itu lelah menghasilkan hormon insulin menyebabkan resistensi insulin kondisi biokimia pada diabetes melitus ini secara umum jadi semua diabetes yang tadi ya sudah dijabutkan ada diabetes tipe 1,2 dan gestasional ini memiliki kondisi biokimia yang pertama adalah uh, dengan lakukan cara tes glukosa darah puasa menghasilkan uh, hasil yang sera, hasil 100 sampai 125 mg per desiliter itu dikatakan prediabetes atau sebelum diabetes jadi dia hampir diabetes Sedangkan dikata di, dikatakan diabetes adalah di atas 125 atau 126 ke atas. Nah selanjutnya ada tes ada tes glukosa darah tes saat atau tidak puasa. Di mana pre-diabetes tidak ditentukan jumlahnya, jumlah ukurnya Sedangkan diabetes itu adalah 200 mg per desiliter atau lebih Nah, tes glukosa darah sesaat paling banyak digunakan pada orang-orang untuk menentukan hipotesis awal Selanjutnya adalah tes toleransi glukosa mulut atau oral Itu dilakukan 2 jam setelah makan di mana diabetes itu 140 sampai 199 mg per desiliter itu dikatakan prediabetes sedangkan diabetes itu ada di atasnya. Selanjutnya adalah tes HbA1c atau di sini yang dimaksud dengan HbA1c itu adalah uji glukosa pada hemoglobin. Dikatakan prediabetes di ketika 5,7 sampai 6,4% dan diabetes di atas 6,4%. persen Nah, apa yang dimaksud dengan diabetes ketoacidosis Ini yang paling ditunggu-tunggu Itu merupakan bentuk komplikasi dari diabetes melitus 1 Nah, dimana selemak ini akan melepaskan asam lemak Bebas uh, dalam hal ini adalah proses adipokinase Nah, pembentukan gugus keton oleh hati Dimana menghasilkan asam ketoasetat Dan asam beta hidroksibutirat Nah, jadi gugus keton ini dia akan uh, diubah menjadi energi Jadi penting ya gugus ketonnya juga akan menjadi energi Mengganti karbohidrat tadi Tetapi mm, Dalam hal ini juga Gugus keton ini meningkatkan Keasaman darah Atau biasa kita sebut dengan ketoasidosis Nah ketoasidosis ini sendiri Itu merupakan keadaan Ini membuat tubuh kita berusaha Menormalkan asam darah tadi Jadi Mengembalikan darah itu supaya tidak asam lagi. Begitu, nah, dalam hal ini tubuh segera mengeluarkan karbon dioksida dalam darah secepat mungkin dan mengeluarkan kalium untuk menyeimbangkan keadaan asam. Hal ini disebut dengan respirasi kosmo. Nah, respirasi kosmo itu berarti dimana uh, ada namanya proton, itu diangkut ke dalam sel dan uh, mengeluarkan kalium. Jadi kalium keluar, proton masuk ke dalam sel Dalam hal ini, proton akan menumpuk ke dalam aliran darah Nah, hal ini berbanding terbalik dengan kerjanya insulin Dimana kalium akan uh, dimasukin ke dalam darah sedangkan natrium dikeluarkan Tetapi dalam hal uh, diabetes mellitus, insulin tidak diproduksi Maka uh, insulin ini tidak bisa digunakan Maksudnya tidak bisa berpro berproses Uh, jumlah kalium dalam darah akan terus meningkat, jadi dia akan menumpuk dalam darah. Penanganan diabetes uh, ketoacidosis, di mana banyak konsumsi uh, cairan, kurangi minuman yang mengandung elektrolit seperti potasium tadi atau kalium. Nah, terapi insulin, tentunya kita bisa terapi insulin untuk menimbangi kadar gula, uh, kadar asam darah lalu nutrisi untuk orang diabetes uh, ketoacidosis dimana batasi makanan yang berlemak tinggi dan batasi makanan yang bergula tinggi Komplikasi diabetes melitus Jika dilihat uh, cara penanganannya diabetes melitus tipe 1 melalui terapi insulin dan diet uh, rendah gula diabetes melitus tipe 2 kurangi berat badan atau berolahraga diet sehat diabetes konsumsi obat uh, anti-diabetik oral jadi hanya antidiabetik oral saja uh, diabetes gestasional dengan pola hidup sehat diabetik sebelum uh, sebelum mengandung dan diet sehat diabetik selama mengandung ketoacidosis melalui terapi insulin dan diet terandah gula dan lemak Nah, melalui terapi insulin mengalami beberapa hal komplikasi yang pertama adalah hipokalsemia Alzheimer ini menyebabkan uh, keadaan lemah, lapar, tubuh gemetar, bilangan kesadaran, serta kejang-kejang Oke, okay. Lalu uh, komplikasi pada pembuluh darah Di mana glukosa akan menumpuk pada pembuluh darah Dan hal ini menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil Dan beberapa komplikasi stroke Selain itu, arteri menjadi uh, arteriosklerosis atau radang arteri dan arterosklerosis penumpukan lemak pada arteri sehingga menyumbat aliran darah. E, arterosklerosis ini sendiri memiliki potensi sebagai penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya adalah penebalan basal membran kapiler darah dan hipoksia atau kekurangan oksigen sel. Hipoksia itu terjadi karena radang kapiler menghambat suplai oksigen dari pembuluh darah ke sel. Nah, komplikasinya pada ginjal, dimana ada glomerulus tingginya glukosa, mengakibatkan kerja berat pada glomerulus. Dalam hal ini, merupakan uh, kondisi neprotik syndrome. Nah, neprotik syndrome akan mengarah ke dialisis Dimana mana ginjal dalam menyaring darah. Jadi, semua uh, nutrisi pada aliran uh, darah itu akan keluar ke ginjal. Nah, komplikasinya pada saraf, sistem saraf di Diabetes itu akan merusak saraf otonom syarat, syarat pengelolaan gerak tubuh Nah saraf otonom ini dapat terjadi terlalu uh, mengakibatkan kejang-kejang ketinggian -kejang, terperiksa uh, sirkulasi darah yang tidak normal media makanan uh, bakteri dalam darah karena karbohidrat kalian menjadi medium jika ada luka maka akan mengalami peradaman uh, atau infeksi bahkan bisul ya yeah. nah. Hal ini segera amputasi. Baik itu dalam uh, keadaan ada di bagian kanan, bagian tangan, bagian kaki, bagian manapun Segera diamputasi, kecuali itu adalah organ-organ uh, yang vital Nah, intervensi diabetes melitus itu aman dengan cara mengalokasikan sumber energi Pertama kita mau tentuin dulu kita mau pahami dulu bahwa energi itu ada tiga karbohidrat protein lemak nah ini yang aman nah fungsi dasar pada karbohidrat itu adalah sumber energi utama protein adalah zat pembangun tubuh dan lemak adalah pembentukan membran sel dalam hal diabetes melitus sumber energi utama pada karbohidrat tidak lagi berlaku karena uh, karbohidrat tidak bisa masuk ke dalam sel tadi dengan hal ini maka sumber energi utama itu diambil dari protein nah, dengan hal itu zat pembangun tubuh akan hilang ketika zat pembangun tubuh hilang, maka pembentukan membran sel juga tidak bisa bekerja dengan hal ini maka lemak akan dialihkan juga ke membantu pembentukan karena pembangunannya hilang, maka intervensi diabetes melitus dengan cara mengalokasikan sumber energi itu tidak aman oke, lalu Bagaimana intervensi terbaik dalam menangani diabetes melitus tentunya dengan cara jaga kesehatan diri dari sekarang. Nah, cara berdoa, serah cukup, olahraga, aktivitas fisik, atur kadar gula darah Anda dan konsultasi atau konselingkan diri Anda. Ada ahli gizi untuk mengatur pola makan sehat. Salam, terima kasih.